Oke okay guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan nge-share nge-share semua video-video kita Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi Amin ya Rabbal alamin Oke, hari ini sebelum melanjutkan video ini, aku pengen mengabsen kalian dulu yang menonton video ini dari daerah mana saja, ya kan? Dan mudah-mudahan kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Apakah aplikasi A, B, dan C ini sudah memiliki depth corrector lapangan, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke okay, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengingatkan kembali ya bahwasannya atas nama channel youtube info pinjol terbaru tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor handphone apapun. Jadi apabila ada yang mengatasnamakan channel youtube info pinjol terbaru maka itu bukan dari channel youtube ini. Dan jangan lagi ada yang menjadi korban penipuan lagi Oke pada video kali ini Aku pengen memberitahukan Berdasarkan rilis terakhir dari otoritas jasa keuangan Aplikasi-aplikasi apa saja yang mungkin hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK Jadi nanti apabila Ada aplikasi pinjol yang kalian gunakan Selain dari nama aplikasi-aplikasi yang kita sebutkan maka fix aplikasi pinjol yang kalian pakai itu adalah ilegal Jadi hari ini kita akan menyebutkan satu persatu Aplikasi pinjol legal OJK apa saja yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin Selain dari aplikasi yang kita sebutkan Maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Pinjol ilegal artinya Ya mereka tidak taat, tidak tunduk dan tidak patuh pada semua peraturan pemerintah dan gak usah dibayar lagi ya. Selain dari aplikasi yang kita sebutkan, maka itu adalah aplikasi pinjol ilegal Oke, ini dia. Kita pengen sebutkan satu persatu dulu dan kalian bisa melihat di belakang layar ini. Seperti itu. Nah, ini dia. Kita pengen sebutin dulu di urutan yang pertama. Oke, di urutan yang pertama adalah aplikasi Dana Mas Dan yang kedua adalah aplikasi Investree. Dan yang ketiga adalah aplikasi Amarta. Yang keempat adalah aplikasi Dompet Kilat. Dan yang kelima adalah aplikasi Bus. Lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi Toko Modal. Dan yang ketujuh adalah aplikasi Modalku. Dan di urutan kedelapan adalah aplikasi KTA Kilat. Di urutan ke-9 adalah aplikasi Kredit Pintar. Dan di urutan kesepuluh adalah aplikasi Mokers. Dari 10 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan, ada nggak yang mungkin sedang kalian pakai? Atau mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran? Nah, kita lanjut. Aplikasi apa saja yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK? Lanjut, untuk di urutan ke-11 adalah aplikasi Finmas, dan di urutan ke-12 adalah aplikasi Click A2C. Di urutan ke-13 adalah aplikasi Akseleran dan di urutan ke-14 adalah aplikasi Aman ID. Di urutan ke-15 adalah aplikasi Pinjaman Go. Dan di urutan ke-16 adalah aplikasi koin peer to Peer. Lanjut untuk di urutan ke-17 adalah aplikasi Pohon Mekar. Dan di urutan ke-19 adalah aplikasi Mekar. Dan di urutan ke-19 adalah aplikasi Ada Kami. Lanjut untuk di urutan ke-20 adalah aplikasi ESTA Capital fintech Dan di urutan ke-21 adalah aplikasi Kredit Pro. Dan di urutan ke-22 adalah aplikasi Fintech. Lanjut untuk di urutan ke-23 adalah aplikasi Rupiah Cepat. Di urutan ke-24 adalah aplikasi Crowdo. Dan di urutan ke-25 adalah aplikasi Indodana. Lanjut untuk di urutan ke-26 adalah aplikasi Julo. Dan di urutan ke-27 adalah aplikasi Pinjam Win-Win. Di urutan ke-28 adalah aplikasi Dana Rupiah. Dan di urutan ke-29 adalah aplikasi Tara Lite Dan di urutan ke-30 adalah aplikasi pinjam modal. Di antara 30 aplikasi tadi, ada yang pakai nggak aplikasi yang tadi kita sebutkan? Dan mungkin hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan ternyata aplikasi tersebut adalah aplikasi yang legal OJK dan memiliki status terijin di OJK. Lanjut, untuk di urutan ke-31... ...adalah aplikasi alami... ...dan di urutan ke 32 adalah aplikasi awan tunai... ...dan di urutan ke 33 adalah aplikasi dana kini... ...di urutan ke 34 adalah aplikasi singa... ...dan di urutan ke 35 adalah aplikasi dana merdeka... ...di urutan ke 36 adalah aplikasi isi cash... ...dan di urutan ke 37 adalah aplikasi pinjam yuk. Di urutan ke-38 adalah aplikasi Finplus. Dan di urutan ke-39 adalah aplikasi Uangmi. Di urutan ke-40 adalah aplikasi Pinjam Duit. Lanjut untuk di urutan ke-41 adalah aplikasi Dana Syariah. Dan di urutan ke-42 adalah aplikasi Batumbu. Dan di urutan ke-43 adalah aplikasi Cash Cepat. Di urutan ke-44 adalah adalah aplikasi klik UMKM. Dan di urutan ke-45 adalah aplikasi pinjam gampang. Lanjut untuk di urutan ke-46 adalah aplikasi cicil. Dan di urutan ke-47 adalah aplikasi lumbung dana. Di urutan ke-48 adalah aplikasi 360 kredit Dan di urutan ke-49 adalah aplikasi dana pala. Di urutan ke-50 adalah aplikasi kredit Dan di urutan ke-51 adalah aplikasi Pintek Dari 51 aplikasi pinjol tadi Ada nggak yang sudah gagal bayar Atau mungkin memasuki masa-masa jatuh tempo dan mereka 51 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Oke lanjut, untuk di aplikasi yang selanjutnya di urutan ke-52 adalah aplikasi modal rakyat dan di urutan ke-53 adalah aplikasi solusiku. Di urutan ke-54 adalah aplikasi Cairin, dan di urutan ke-55 adalah aplikasi Trust IQ. Di urutan ke-56 adalah aplikasi Klik Kami, dan di urutan ke-57 adalah aplikasi Duha Syariah. Di urutan ke-58 adalah aplikasi invoila dan di urutan ke-59 adalah aplikasi Senders One Stop Solution. Di urutan ke-60 adalah aplikasi dana bagus Lanjut untuk di urutan ke-61 adalah aplikasi Uku Dan di urutan ke-62 adalah aplikasi Kredito Dan di urutan ke-63 adalah aplikasi Pundi. Di urutan ke-64 adalah aplikasi Lentera Dana Nusantara Dan di urutan ke-65 adalah aplikasi Modal Nasional Dan di urutan ke-66 adalah aplikasi Komunal dan di urutan ke-67 adalah aplikasi RESTock ID. Lanjut untuk di urutan ke-68 adalah aplikasi TaniVat. Dan di urutan ke-69 adalah aplikasi Ringan. Dan di urutan ke-70 adalah aplikasi Avante. Dan di urutan ke-71 adalah aplikasi Gradana. Dan di urutan ke-72 adalah aplikasi Dana Cita. Dan di urutan ke-73 adalah aplikasi Iki MODAL. Dan yang selanjutnya untuk di urutan ke-74 adalah aplikasi e g dan di urutan ke-75 adalah aplikasi Indofarm ID dan di urutan ke-76 adalah aplikasi iGrow. Di urutan ke-77 adalah aplikasi Danai ID. Lanjut untuk di urutan ke-78 adalah aplikasi Bumi dan di urutan ke-79 adalah aplikasi Lahan Sikat. Di urutan ke-80 adalah aplikasi Kaswa ID, dan di urutan ke-81 adalah aplikasi KrediFest. Lanjut untuk di urutan ke-82 adalah aplikasi Doku, dan di urutan ke-83 adalah aplikasi Aktifaku. Di urutan ke-84 adalah aplikasi DanaIn, dan di urutan ke-85 adalah aplikasi Indosaku. Di urutan ke-86 adalah aplikasi jembatan emas, dan di urutan ke-87 adalah aplikasi edufan. Lanjut untuk di urutan ke-88 adalah aplikasi gandeng tangan. Oke, kita lanjut untuk di urutan ke-89 adalah aplikasi Papi Tupi Sariah, Dan di urutan ke-90 adalah aplikasi Bantu Saku. Di urutan ke-91 adalah aplikasi Dana Bijak. Dan di urutan ke-92 adalah aplikasi Dana Fik. Lanjut untuk di urutan ke-93 adalah aplikasi Ada Modal. Dan di urutan ke-94 adalah aplikasi Sama Kita. Di urutan ke-95 adalah aplikasi Kawan Cicil dan di urutan ke-96 adalah aplikasi Crowder. Dan di urutan ke-97 adalah aplikasi Klik Cair dan di urutan ke-98 adalah aplikasi Etis. Di urutan ke-99 adalah aplikasi Samir dan di urutan ke-100 adalah aplikasi Buatas. Di urutan dua terakhir, di urutan ke-101 adalah aplikasi Asetku. Dan urutan ke 102 adalah aplikasi Vindaya Oke jadi itulah tadi ya 102 aplikasi pinjol yang masih memiliki 100 pendaftar legal dan berizin di OJK Selain dari 102 aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan maka MakaFix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar lagi. Untuk teman-teman yang mungkin sudah disebar data fix. Itu merupakan aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Jadi, nggak perlu takut lagi dan nggak usah dibayar lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.